Manchester United, Sabtu dini hari, waktu Indonesia bagian barat, menjamu Everton di Old Trafford pada babak ketiga Piala FA. Laga itu, klub besutan setan merah berhasil menumbangkan The Blue Mercy dengan skor 3-1. Pada awal laga, tim pasukan Erik Ten Hag mampu bermain dengan baik. Mereka unggul 1-0 ketika laga baru berjalan 4 menit lewat Anthony, yang memanfaatkan dengan baik umpan dari Markus Rashford. 14 menit kemudian Everton menyamakan kedudukan lewat peluang Connor Cody dan skor berubah satu sama Everton MU kembali mengambil alih serangan, namun Everton tampil apik, menahan serangan-serangan MU hingga babak pertama usai. Selepas jeda, MU kembali unggul pada menit ke 52. Marcus Rashford kembali beraksi, ia menembus lini pertahanan Everton. Usaha umpannya justru dibelokkan Kodi yang bikin gol bunuh diri. Skor kembali berubah. MU unggul 21. Di menit ke-96, Emil kembali mendapatkan peluang gol lewat tendangan penalti. Pada menit akhir itu, Ben Goodfrey membuat kesalahan fatal. Wasit tanpa ragu menunjuk Titik Putih. Markus Rashford, yang sebagai algojo menjalankan tugasnya dengan baik sepakannya bisa mengaco Jordan Pickford. Skor 3-1 untuk kemenangan MU dalam laga ini dan memastikan MU melaju ke babak berikutnya.